Shalom semuanya sekali lagi yang baru bergabung juga nah, Ini saat teduh yang akan membawa kita berubah Targetnya supaya kita berubah ya Ambil alkitab dan catatan Kita renungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Jangan terpancing Saya hari-hari ini waktu baca perjanjian lama diingatkan Tuhan Syarat masuk tanah perjanjian itu gampang semua Tuhan yang bekerja Kita tinggal meresponinya Usaha kita nggak seberapa dibanding dengan janjinya Tapi yang satu hal ini jangan diabaikan Kita harus hati-hati Jangan kita itu menyimpang ke kanan dan ke kiri Ada banyak godaan Ada banyak jebakan Ada banyak pancingan Kalau kita bisa on the good path Kita berada di jalan yang benar